nah ada yang tahu nggak kira-kira mbaknya ini sedang ngapain soalnya aku merhatikan dari tadi bingung coba tolong kasih tahu ya mbak-mbaknya kira-kira sedang ngapain di kolom komentar Oke